sayang, aku merasakan sesuatu getaran aneh merambat di tubuhku, merayap hingga ke sel sela pembuluh daraku, dan membuat persendianku kaku. Jujur, aku tak mengada-ada. Rasa ini benar adanya. Tanpa ada tanpa rekayasa, tak pernah aku sengaja dan berpura pura bercanda menghibur sebimu saja. Saya, Diri nyata bahwa saya selalu. saja ada dirimu dan lebihku say jiwa yang resah dalam dadaku getaran sayang